ulang disentri atau huh? keluar darah dari, keluar darah dari... dari anus itu hmm? saya alami selama sebulan. Iya saya saya bercerita mengenai sama dia. Hmm. Jadi pas pas dia cerita. apa reaksi negatif jadi saya pakai sore itu sore saya pakai jadi malam itu saya kayak inilah kan Pak itu sebelum saya memakai produk lantau itu saya udah punya buah, kan eh, oke pepaya gitukan Pak ternyata enggak juga nah, nggak nggak pengaruh pada itu kan udah untuk jauh di lalunya ya kan mengatasi hmm. um, masalah setelah. Dan ternyata saya jumpa beliau di tepel Begitu saya mau kerja, dari kota lama itu saya mau kerja Langsung saya tarikan, saya jumpa Saya merasa kayaknya ini eh, bakalan eh, di senter lagi enggak ya gitu kan? Dan ternyata setelah saya enggak. sikit ya Pak Sete Iya. Nih, apa -apa yang ya, yeah, yeah. Yang ya ya ya. Terus itu oh, kok gitu darahnya maaf maaf, maaf Kak ya darahnya keluar lebih banyak oh,